Akhirnya yang kita tunggu-tunggu persahabat ya tanggal cinta Leslar, cinta Badil Leslar di Antv sudah diumumkan oleh Pak Otis Sahijari persahabat ya di akun Instagram pribadinya di sini mengunggah sebuah info spesial cinta Abadi Leslar hari Minggu tanggal 8 Agustus wah masya Allah luar biasa persahabat ya akhirnya tanggalnya sudah keluar. Mudah-mudahan dilancarkan apapun tentunya niat baik dan lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Pak Otis Para sahabat ya. disitu dikatakan rangkaian cinta abadi Leslar Minggu tanggal 8 Agustus 2021 eksklusif hanya di Antv. ANTV Lovers dan Leslar Lovers Siapa yang udah mulai gak sabar lagi nih Sama sederet rangkaian acara cinta abadi Leslar di ANTV Nah sebelum melangsungkan pernikahan Ternyata kakak Rizky pilar Mau ngajak kita semua buat seru-seruan Dalam rangkaian cinta abadi Leslar Menghitung hari lepas lajang calon pemimpinmu Kado terindah Lesti Minggu tanggal 8 Agustus 2021 eksklusif hanya di Antv, para sahabat ya jangan sampai ketinggalan lagi jangan sampai terlewatkan tanggal 8 Agustus tepatnya hari Minggu para sahabat nah, tentunya ini adalah kabar gembira untuk kita semua para fans dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans juga para sahabat ya salah satunya dari akun Leslar Andeskor 0501 mengatakan Alhamdulillah akhirnya keluar tanggal Terima kasih Pak Otis H. Hijari Luar biasa Pak sahabat ya Fans mengucapkan terima kasih kepada Bos besar Antv. Akhirnya tanggal itu keluar juga sahabat ya Tepatnya tanggal 8 Kita akan bersama-sama menyaksikan acara yang paling kita nanti cinta Abadi Leslar sahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan ke kabar berikutnya juga kita mendapatkan asupan vitamin bahagia malam hari ini dari Abang bilar langsung di gas pribadi yang mengunggah sebuah postingan yang mana di lokasi syuting ada Lesti kejora per ya Wow tentunya surprise banget nih siap-siap malam ini bakal ada banyak vitamin yang akan dikasih oleh idola kita bersahabat ya dedek sudah siap dan tentunya Rizky Bilar pun sudah mempersiapkan semuanya tinggal kita akan menerima kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita terlihat Lesti kejora sangat cantik bersahabat ya luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada idola kita ini, bersahabat ya. Kita lihat juga gugung berikutnya, Bang Bilar mengunggah sebuah postingan dari LSD yang selalu dikelilingi orang-orang baik, bersahabat ya, luar biasa. Ada Teh Lisna juga, bersahabat ya. Tentunya kita makin gak sabar nunggu kejutan yang akan diberikan oleh Rizky Bilar dan keluarga untuk acara ulang tahun Lesti Persahabat ya mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan bahagia malam hari ini, tetap mantingin channel ini Persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.